kali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah ibunya ngomong Nah kau bukan nak ngomong kamu bohong Mat, Mat kau bohong sama ibu katanya mau dibawa umroh ibu tadi nanti diludain anaknya digigit anaknya nanti kerudungnya ibunya terbuka dipasangin lagi itu dokter tanya sama اللهم لنا ولنا ولنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لنا Allah, Allah, Allah, Allah. Ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter, dokter perempuan, sana di Arab Saudi. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Ibunya masuk ke dokter ini Subhanallah ibunya ini gila Anak-anak muda belum nikah, dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf ya dok. Kata dia sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat, Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu kata nanti diludain anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi, itu dokter. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir, loh. Terus, gimana engkau bisa lahir? Iya, sama-sama kakek Ana. Ibu Ana dinikahkan, tapi 10 bulan diceraikan. Dia kena seperti ini. Ana akhirnya lahir dan seperti ini kakek Iya, Engkau berbakti sama dia kata dia dia kan nggak kenal sama engkau, iya dia nggak tahu sama anak tapi Allah tahu, kau dia, Ana. kau tahu kalau dia ibu anak kan kalau dia tanya, ibu anak anak berbakti ibumu sakit apa anak ibu kena gula setelah dikasih resep itu dokter cerita Pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, "Ana sering dengar ceramah tentang biru." Walidin, Ana sering mendengarkan tausiah, usah tentang berbakti kepada orang tua, tapi Ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak. Ya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan iya ibu anak nggak tahu sama anak tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Dan dia masih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jaman. Apapun yang dilakukan orang tua kita, apalagi ibu. الضحكتَكَ حملَتُ Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus betres demi anaknya lahir demi kita lahir, ibu kita itu peters capek dikit, keluar darah ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami dia harus cari nafkah sendiri ada yang harus muntah muntah demi kita Allah lalu kita berdiri buat ibu kita capek Diceritakan seorang ya kita semua tahu ceritanya tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua kemudian gua itu tertutup dengan batu yang mengelindung lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka salah satunya yang mengatakan Ya Rabbi Allahumma Ya Allah Aku punya dua orang tua Aku punya dua orang tua. Yang aku Senantiasa memberikan susu kepada keduanya Sebelum keluarga yang lain minum susu Dia sudah menikah Dia punya istri, punya anak Pada suatu hari ya Allah Aku kejauhan cari rumput Sehingga aku balik ke kondisi orang tua sudah tidur maka aku pereskan susu buat keduanya ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan keduanya. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja taruh di sana dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku enggak ingin membangunkan keduanya dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, La! sampai Bapak Ibu aku minum." Kalian nah, jangan, jangan minum. Kita kadang-kadang sudah menikah lebih peduli sama istri kita lebih peduli sama anak-anak kita, nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jamak. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak itu. Beli oleh-oleh buat istrinya. Telepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernah kan, kau telepon ibumu, tanya Umi kepingin apa Umi. Anak lagi dalam perjalanan Umi itu anak Masya Allah dia berdiri kenapa dia kuat jamaah ya, karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia tapi Nabi ceritakan berdirinya dia dari malam Jama sampai pagi berapa jam dia, ber... dia ingat ibuku hamil aku sembilan bulan Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah. Setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil. Ketika dia harus tidur tak enak. Makan muntah. Muntah ma ana melihat istri Ana sampai nomos oh, dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupanya mah, kita sok sukses mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka. Allah ceritakan ibunya hamil dia, dan melahirkannya dalam kondisi sulitnya. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu antum meninggalkan luka di ibu itu dijahit kalau antum anak ketiga Allahu Akbar berapa kali dibelah perut ibu kita aja. tubuhnya jadi jelek gara-gara kita tapi dia gak peduli yang penting antum lahir dengan selamat kalau ibu kita dikasih pilihan ini gak bisa diselamatkan dulu. salah satunya akan meninggal dulu kira-kira apa kata ibu Alta. iya nggak apa-apa dok selamatkan bayinya dok Nggak apa-apa dok biar dia lahir dok subhanallah berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak wa hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan artinya bukan ketika Antum lahir selesai lelahnya ibu kita memang ketika Antum lahir dengan selamat Allahu Akbar ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan itu lupa dia tersenyum dia bawa anaknya ditaruh di dadanya Allahu Akbar Kalaupun ada air mata yang menetes Itu air mata kebahagiaan orang tua Dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita Bisa berjalan Kita nggak bisa apa-apa lah Allah rekam kebaikan ibu kita Kita disusui sebagainya Berapa bulan Dua tahun 24 bulan Mungkin ada yang kurang Mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita hanya bisa menangis Antum lapar menangis Buang kotoran menangis Siapa yang datang Membersihkan kotoran antum Ibu antum jangan gendong antum siapa Ibu antum disusui subhanallah sampai anaknya agak besar sedikit diajari bicara sama ibunya diajak ngomong sama ibunya diajarin berdiri sama ibunya diajarin berjalan sama orang tuanya Allahu Akbar kemudian ketika Antum sukses Antum berangkat ke luar negeri Antum berangkat ke luar kota meninggalkan kedua orang tua Antum boleh, boleh Asalkan dengan Ridho orang tua Antum kalau ibu Antum telepon Antum di Batu sini kuliah sampai sukses jadi pengusaha di sini Ibu Antum di kampung telepon nah Ibu ingin kau balik ke kampung jangan pernah mengatakan Bu anak kerjanya di sini Ibu saya ditugaskan di sini tinggalkan semua pekerjaanmu pulang ke rumah usah gimana dengan istri dan anak-anak anak yang ngasih makan istri sama anak-anak antum -anak itu Allah jelah bawa pulang ke kampung hidup semeboat jamaah ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bapak ibumu hidup? Iya kata dia, pulang engkau ke sana. Fasamal janna, di sana ada surga. Ilza rijliyah, dia tetap di kaki ibunya. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus jemaah. Ya, bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik Orang tua dapat jauh-jauh Ya Allah ketika Antum nangis di kasur ibu Di dapur lagi masak Dimatikan kompornya Dia datang jumpai Antum Antum lihat Anak sering lihat ketika kajian Bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis Dia ingin dengarkan kajian Tapi engkau menghalangi dia Untuk mendengarkan kajian dengan baik Dia harus gendong kadang-kadang enggak -kadang boleh deket-deket kajian yang bawa anak tempatnya lain dan dia nurut engkau banggu hidup dia dari sejak engkau lahir kemudian setelah engkau dewasa engkau nggak berbakti lupa you dengan know, di masa Umar ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan ya amiral mu'minin aku ini jadi kendaraan buat ibu aku ini yang membersihkan kotoran ibu dan aku paling ken wajah Ibuku sudah lumpuh, nggak bisa dan aku berusaha untuk berbakti sama ibu. aturan yang itu, gimana menurutmu apakah aku sudah balas kebaikan ibu kata Umar lah nggak belum iya Amirul Mukminin bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil artinya sama pekerjaannya sekarang ini aku yang menyuapin ibuku aku yang membersihkan ibuku yang mengantarkan dia ke kamar mandi semua yang pernah dilakukan ibuku kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang Kata Umar, enggak Enggak sama ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil Ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan engkau berharap ibumu mati. Alhamdulillahirabbilalamin.